Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jadi hari ini kita bahas lihat dia orang yang bekam lagi ya Di Youtube Kita yang <tuh> Ya Jadi kita Lihatin orang-orang yang bekam ini Gimana sih Kita lihatin aja dulu Ini ini kita lihat banyak banget ya titiknya satu dua tiga empat lima enam tujuh delapan sembilan sepuluh sebelas dua belas banyak banget dua belas 15, 16 empat belas belas semuanya di cop dikeluarin dari oke okay, di sini kita lihat ada dua titik di sini. Kalau kita belajar di pelatihan itu ada namanya titik alkahil ya di sini. Dan nah, titik alkahil ini satu aja di sini dia di tengah-tengah, nggak dua lagi. Kalau yang dua itu di sini di di leher sini itu dua pakai yang kecil biasanya. Terus kalau memang mau semua, lebih baik ya setengah-setengah jangan langsung semua tapi kalau memang orangnya suka sih, apa-apa tapi yang baik itu sih sebenarnya nggak harus semua dibekam, dikeluarin darah cuma berapa poin aja, poin-poin penting aja sesuaikan penyakitnya apa jadi nggak selamanya bekam tuh harus semua banyak gitu terus harus dikeluarin Oke mohon maaf ya, channel Al-Hikmah Abdul Jabbar. oke, sukses terus pengobatan bekam terapi bekam justru polisi nah ini pakai bekam api masuk suara oke, kita lihat dulu ini bekam zaman uh, kalau ini namanya bekam api. Kenapa bekam api? Soalnya dia pakai api. Pak polisi yang bekam. Wah sakit itu. Kalau terlalu kencang sakit. Paling nggak diminyakin dulu. Oh marah Eh abah merah. Jadi bekam api ini beda sama bekam darah, bekam basah biasa kalau bekam basah biasa itu ya dikeluar darahnya kalau ini enggak dan peruntukannya itu biasanya untuk yang masalah yang beda-beda kalau bekam api itu dia untuk yang masalahnya dingin jadi kita harus hangetin nah kalau bekam basah itu biasanya untuk yang panas jadi kita buang panasnya untuk sakitannya soalnya enggak diurut dulu diurut nggak sih tadi nggak ada ya jadi bekam tuh diurut dulu diminyakin dulu semuanya baru kita bekam luncur kayak gitu tadi oke semoga sukses pak polisi bekamnya kita pause dulu oke, kita lanjut lagi uh, bekam ini, pakai alat medis. keren ya alat bekamnya. Ya? Oh untuk yang di kepala, saya kemarin diceritain ada orang-orang yang bekam tuh, supaya nggak lepas dia pakai alat, jadi narik terus dia. jadi kepala ini ada anginnya. Soalnya kalau nggak pakai alat apalagi dicukur itu uh, apa namanya bakalan nggak bisa narik soalnya ada rambutnya oke okay. keren alatnya oke okay, kita lanjut ini bekam oh, yang lain yang lain Santri juga pengobatan Nabi. Ya, kalau nggak ada sarung tangan boleh pakai plastik ya, apalagi kalau pemula apa apa sih. Ya, ini titik camnya di sini, di sini, di sini. Wah, diulang-ulang ya. Kirain full cool tadi. Ya jadi dalam pengobatan cam itu terapisnya harus pakai kaos tangan, handscoon. Ya tapi kalau misalkan untuk baru di awal belajar nggak apa-apa yang ada dulu untuk perlindungan diri. Jangan lupa masker. ada ya, orang luar negeri bekam Jalan-jalan baju Wah, ini, klan gue Tunggu dulu Wah wow, ini di... Wow. Ini dulu atap What do you think, do you think the coping therapy? therapy? Because Because Does it work? It works kalau bekam juga you know stupid man stupid. Know. Do I Do I you know or... stupid no, fine, don't itu bekam nih keren Oh ini, ini jam. Jangan... cepatin aja. Salah ah, ada. Ini, itu... tidak ada ya. <coughs> oh, bukan sendiri bapaknya. Enaknya kalau bekam sendiri itu ya, ya punya kop sendiri, ngekop sendiri, bisa nerapi sendiri. Kalau lagi nggak enak badan bisa ngekop sendiri. Tapi di depan. Kalau di belakang nggak sulit, harus butuh bantuan orang. Nah, sini tulisannya untuk nyari jantung. Tapi masalahnya hari itu ada orang karena dia bekam. Gak tau, bukami seberapa kuat, terus seberapa sering jantungnya itu bermasalah gitu. Cek ada otot yang diperiksa, itu ada otot yang rel di dalamnya itu karena tarik terus. Jadi uh, lebih baik kalau area area depan itu hati-hati. Nah, depan ini lebih tipis, gimana yang belakang? Jadi kalau ketarik lebih, nah, lebih sakit dibanding yang ditarik di belakang, gitu. Ada yang nyes. Oke. Okay. Semoga sukses terus pengobatannya Pak Musin Cilacap. Kita cari yang short saja. Short, short, short. Oke, okay, penyalih short nih. Aduh. Hmm. Ini, this is not blood, this is toxins. Ijamah wet kaping, no medicine, vaccinator awareness driver. banyak ya bekamnya. Cuma ini terlalu banyak. Kalau saya bilang, terlalu banyak titiknya, still bekam semua langsung. Soalnya ada orang-orang yang kalau dibekam langsung semua itu sakit. Sini juga kebanyakan ya. Saya nggak tahu kondisi orangnya gimana. Bisa jadi kalau kesalahan dalam praktiknya bisa aja orang terlalu banyak darahnya keluar itu malah bukan toksin yang keluar malah darahnya yang bagus keluar juga. Jadi kita mesti harus hati-hati dalam berbekam ini. Enggak semua orang harus dibekam banyak gitu, enggak harus. Beberapa poin ini cukup sebenarnya. Dan sisanya enggak enggak langsung semua. Bisa di hari esok, bisa di hari berikutnya. Seperti itu. Kita cari yang lain mengatasi berbagai macam penyakit kalau dibilang aduh aduh ini suaranya Allah. Oke, suaranya ini apa namanya katanya mengatasi berbagai macam sebenarnya Iya betul sih berbagai macam cuma kadang ada orang yang bilang bekam tuh mengatasi semua masalah semua penyakitnya itu yang salah ya. ini benar aja mengatasi berbagai macam penyakit banyak yang bisa diatasi dengan bekam ini kita lihat sindromnya apa ya, titiknya ya umumnya begini lah ya, ada sembilan biasanya oke itu aja dulu So, kita lihat-lihat video bekam ini. Video orang lagi bekam. Oke, okay. terus Mas Miftahul Rahman.